Halo teman-teman, selamat datang di Roblox Driving Empire. Ini smartphone tuh kalau nggak salah ya namanya. Dan di sini harusnya temanya smart, tetapi kenapa di sini ada yang menggunakan Porsche anjay. <laughs> Oke, langsung aja ini kita jadi penumpang karena saya tidak punya mobil. Masih kismin itu kenapa pintunya terbuka bang? oke oh, langsung aja kita mulai. oh di sini ada nosnya. di sini saya cuma numpang. oke okay, langsung aja ini kita bersama akan dangel ya begitu nama rekan saya yang satu ini menggunakan smart warna merah. posisi ketiga akan menyusul smart di posisi kedua apakah bisa? oh sangat mudah ternyata. Smart merah melawan smart berwarna apa itu biru ya ini sepertinya ada yang curang karena satunya memakai mobil Porsche tadi di depan <laughs> dia langsung hilang-hilang aja <laughs> kalau mesin pak speknya beda by the way ini Smart Ford tuh yang generasi kedua ya atau facelift pokoknya ini bentuknya berbeda dari seingat saya ya dari yang generasi awal-awal itu ya ini bentuknya berbeda dari lampunya Lampu depan dan lampu belakang sama grillnya, iya, ini berbeda. Tetapi ini masih terlihat kalau ini menunjukkan adalah mobil smart, smart fortwo. Oke, okay, sudah memasuki putaran kedua dan tiba-tiba hujan. Hmm, iya, yeah. oh, tiba-tiba gelap, hujan deras. Coba kita lihat dari first person, wah, kenapa gelap sekali. Saya pakai kamera dari luar saja kalau begitu karena dari dalam sangat gelap dan sangat pendek. Oke, okay, dia kenapa terbalik ya? Oke, okay, dia kembali lagi ke jalan yang benar. Walaupun hujan deras, tetapi rintangan tersebut tidak menggoyahkan iman dari seorang supir dari seorang pembalap maksud saya di game. Driving Empire ini Kalau dia gelap Dia benar-benar gelap, nggak kelihatan apa-apa Ya, dan ternyata benar Yang menggunakan Porsche tadi Sudah menang Ternyata yang menggunakan Porsche Bapak Aryo <laughs> Oke, okay, kita posisi kedua Bersama Bapak Angel ini Saya sebagai penumpang saja Wih, dia ngeluarin mobil Porsche Dengan menggunakan body kit Apa ini, RWB kah? Iya, RWP sepertinya. nggak tahu apakah saya salah atau benar. Tulis saja di kolom komentar di bawah, teman-teman. Kalau saya salah, kita langsung balapan. Dengan menggunakan Porsche dan satu Lamborghini di belakang. Wah, ada petir. Ini kenapa di sini suaranya keras sekali? Oke, kita copot headset ya, saja. Biar tidak terlalu keras suaranya. Hmm, memimpin Posisi pertama Dipimpin oleh Bapak Danger. Di posisi kedua, tadi kalau tidak salah Ditempati oleh Silang Persini tersebut Porsenya ada api-api gitu Dikenal potnya, berwarna biru Kadang biru, kadang kuning Ngomong-ngomong ini mobil pendek sekali ya Rambut saya kelihatan Coba kita lihat dari dalam Mode first person Oh, di sini lebih baik ini, lebih masuk akal, nggak gelap kayak tadi. Dan tempat duduknya tidak terlalu rendah, karena kita masih bisa melihat ke depan. Atau ini dashboard yang terlalu rendah ya? Nggak tahu lah. pokoknya kita masih bisa melihat ini, visibilitasnya bagus. Ini ternyata pembalap Bapak Denzel ini mematikan lampu. Apakah ini ada sebuah trick yang dilakukan oleh Bapak Denzel? Sepertinya ini trik dari salah satu pembalap kita, yaitu web benchmark mematikan lampu. Ini hujan lebat, banyak petir di mana-mana, jadi harus hati-hati. Walaupun jalannya sedikit licin, nggak tahu licin atau enggak tapi yang pasti kalau hujan harusnya licin. Ini kita ngelihat apaan ya, gelap bener di sini. Beneran, teman-teman, di sini gelap, nggak tahu sih kalau nanti sudah di-upload di YouTube. Tapi yang pasti, di sini saya yang ngeliat gelap.